Budoyo Rahayu satu Dumadi. Kalian terpetdo niring samping kolom. Jumpa lagi bersama kami spiritual putih-putih di channel The SPP TV. dalam sejarah peradaban manusia menghantarkan pada aktivitas tulis-menulis yang menjadikan bagian dari perjalanan hidup manusia tulisan-tulisan sanggup menggerakkan sebuah peradaban karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya dari tutur nular yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya Burung perkutut adalah salah satu burung yang istimewa Bahkan beberapa di antaranya mempunyai katurangan yang unik dan istimewa Burung perkutut juga memiliki nilai-nilai spiritual dalam kebudayaan Jawa kuno Ini tidak lepas dari petuah yang tertuang pada katurangan perkutut Ada banyak sekali nama-nama katurangan perkutut Mulai dari mitos yang baik dipelihara hingga mitos yang kurang baik dipelihara Dan semuanya itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Berikut ini adalah lima jenis katuranggan burung perkutut dengan kelainan fisik dan mempunyai keistimewaan dan mempunyai tuah berbeda-beda. 1. katuranggan berkutut Singkir Sengkolo Katuranggan berkutut Singkir Sengkolo adalah jenis perkutut dengan kelainan fisik istimewa. Katuranggan berkutut Singkir Sengkolo memiliki ciri khusus pada kedua sayapnya yang terangkat ke atas, tapi kalau di alam bebas bisa terbang dengan normal. Dalam primbon jawa, Kata singkir berarti menyingkirkan, sedangkan sengkolo berarti musibah atau malapetaka. Sehingga singkir sengkolo bisa diartikan menyingkirkan musibah atau malapetaka. Katuranggan perkutut singkir sengkolo ini memiliki tuah untuk pelindungan dan tolak bala. Yang dimaksud tuah pelindungan sini adalah di mana kita diharuskan mampu menghadapi bahtera kehidupan yang penuh ujian dan cobaan karena di dalam kehidupan ini tidak jauh dari segala macam ujian dua kakturan Tumpak Cucukan Katurangan perkutut tumbak cucukan adalah jenis perkutut dengan kainan fisik istimewa Katurangan perkutut tumbak cucukan memiliki ciri khusus pada bagian paruhnya Yang panjang dan runcing seperti mata tombak Katurangan perkutut tumbak cucukan memiliki tuah kewibawaan Dan menjadikan pemiliknya mudah dipercaya oleh orang lain Tentu saja hal ini haruslah kita memiliki sifat yang amanah dan bertanggung jawab baik pada diri sendiri keluarga lingkungan dan peran kita 3 Katurangan berkutut kuter Katurangan berkutut kuter adalah jenis berkutut dengan kelainan fisik istimewa Katurangan berkutut kuter ini memiliki ciri khusus Yakni tidak memiliki jari dan memiliki tuah yang kurang baik Ibarat kata, orang yang tidak mau berkarya ibarat orang yang tidak memiliki jari Menjadi pemalas, akan merugikan diri sendiri bahkan akan disepelekan oleh orang lain. 4. katuranggan berkutut patok bangkong. Katuranggan berkutut patok bangkong adalah jenis berkutut dengan kelainan fisik istimewa. Katuranggan berkutut patok bangkong memiliki ciri khusus yang memiliki satu kaki sejak menetas. Jenis katorangan ini memiliki tuah yang baik dan memiliki filosofi seperti Gareng. Salah satu tokoh punakawan yang dibahas pada kisah Nusantara yaitu Gareng. Gareng bersama Semar, Petro, Bagong menjadi punakawan yang sosoknya sering diceritakan pada kisah-kisah pewayangan -kisah Jawa. Gareng sendiri memiliki nama lain yaitu pancal pamor yang memiliki arti menolak godaan duniawi. Dalam cerita pewayangan Jawa, Gareng disebutkan memiliki kaki pincang. Ini mengajarkan agar selalu berhati-hati dalam bertindak. Dalam suatu cerita, Gareng dulunya adalah seorang raja. Namun karena ia sombong, ia menantang setiap kesatria yang ia temui dan dalam suatu pertarungan mereka seimbang 5. Katurangan Perkutut Keruk Bumi Katurangan Perkutut Keruk Bumi adalah jenis perkutut dengan kelainan fisik istimewa Katurangan Perkutut Keruk Bumi ini Memiliki ciri khusus pada jari-jari kaki yang melengkung ke dalam. Jenis ini dinilai tidak baik dipelihara karena memiliki tuah untuk menghabiskan harta benda. Mudah dibohongi dan mudah goyah pendiriannya. Sifat boros tentu akan membuat harta kita terkuras apapun alasannya kita senatiasa harus mampu memanajemen keuangan kita tahu siapa yang harus dibantu dan tahu siapa yang menipu